Bahannya utamanya adalah kayu, paku, dan korek ya Raim Deso channel ini membahas tentang kreativitas dalam kehidupan sehari-hari membantu channel kami agar lebih berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe like dan share Oke selamat menonton Halo guys bertemu lagi dengan saya Rain Deso ya kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat dor doran ya dari kayu ya dari kayu bahannya utamanya adalah kayu, paku dan korek ya oke sekarang kita petik saja nih kayunya kita bikin lubang ya guys ya kita bikin lubang disini pakai paku seperti ini guys kita uncek ya ini biar lebar ya guys sedikit demi sedikit guys biar uh, itu apa lubangnya lebar ya Guys, nah, ini tuh the point saja nah, videonya nggak usah bertele-tele. Nah. ini aduh, angel guys, angel. Nah sudah ya, sudah terlalu dalam ya, Ini kita kita toggle saja ya kita potong pakunya ya segini ya ke nah potong loh mau hilang oh ini ini guys pakunya kita bujukkan dulu ya kita tumpulkan nah. kita tunggu kita kira masuk atau tidak ya masuk, masuk guys masukkan lagi masuk enggak masuk guys masuk enak kalau sudah masuk guys nah, kita cabut lagi ya kita copot sintingnya waduh ratu angel guys nah setelah itu kita isi ya kita isi amunisinya pakai korek api ya kita masukkan ke dalam lubangnya ya ini guys kita isi lubangnya ini ya nah, lubangnya kita isi pakai korek korek api ya kok lempem guys ini kayaknya lempem ini lempem guys seperti ini guys terus kita kasih ini apa dimiknya ini ya. hai, nah, hai, ya. kita hai, taruh sini ya oke ini pakunya langsung dimasukin ya guys nah, kita coba guys ternyata bunyi guys ternyata bunyinya berhasil wuduh langsung retak guys langsung retak kita coba lagi ya kita coba lagi guys nah. kita isi lagi ya nah. mudah ya bikin petasan mudah tinggal kayu dilubangi nah seperti ini kita kasih dimiknya seperti ini pakunya kita masukkan nah. ini cash coba oh, lagi gas woh woh woh guys. woh woh woh woh guys woh woh woh coba ya woh woh woh woh mungkin woh woh ya mungkin woh woh ya. woh woh woh ya. Tapi dicoba lagi ya. Hmm, ini, guys, dimasukkan semua. Hmm, dah, kayaknya udah cukup ya. Udah cukup, hmm, sobek. Dimiknya seperti ini. Hai nah, dicoba lagi de ya nah, nah, <tuh> nah, nah, semoga bermanfaat guys ya semoga bermanfaat terima kasih